Video ini, kemudian kalau kamu pengen banget khusus dibacain untuk diri kamu sendiri bisa personal reading, caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya, untuk Libra ada kartu the fool kemudian di bagian tengah ada Queen of Swords, di bagian kanan ada Justice, ya. Uh, dua memegang pedang, ya, yang tengah sama yang kanan, kemudian yang satu memegang tongkat, oke okay. yang aku lihat di sini kemampuan beda-beda ya uh, dari, dari yang terlihat di kartu, tapi tetap sama sih yang aku lihat ya, tetap sama di mana kalau dari kartu mungkin ada kaitannya ke arah pikiran ya berkaitan dengan pikiran, tapi kalau untuk the full biasanya ada kaitannya dengan imajinasi jadi yang aku lihat mungkin orang yang mendekat ke kamu atau orang yang nantinya akan mendekat ke kamu dia itu kayak ada imajinasi gitu loh ya kayak mungkin udah, udah pernah mimpiin kamu atau mungkin udah uh, mengimajinasikan gitu ya bahwa Oke nanti kita menikah, nanti kita begini, nanti kita begitu gitu ya. Jadi orangnya itu tipe orang yang jangka panjang gitu ya. Bukan jangka pendek atau sumbu pendek, enggak ya. Tapi pikiran dia tuh jangka panjang yang aku lihat uh, dan bener-bener produktif, bener-bener bermanfaat banget gitu. Kenapa? Karena emang itu udah kerjaannya dia juga kayak gitu ya. Jadi kerjaannya dia itu memang menuntut untuk uh, mencari-cari gitu kan, hal-hal yang memang jangka panjang, mungkin ada di perencanaan gitu ya, kalau perencanaan mungkin kayak DPR gitu ya, sebutannya kayak merencanakan, mungkin bisa jadi uh, ke arah sana ya, statusnya uh, bisa jadi D, uh, DPR pusat, bisa jadi DPR Daerah gitu ya, DPR di aku nyebutin merek lagi, tapi nggak apa-apa ya. Kan aku nggak, nggak, nggak ngebacain hal yang, uh, yang aneh-aneh gitu kan. Karena ini kayak orang yang mungkin nanti mendekat ke kamu aja gitu loh ya, mendekat ke kamu seperti itu Aku lihat, kemudian otomatis kalau, kalau dideketin dengan orang yang... Memiliki status ya udah udah udah pasti ada ininya ya ada uh, keuangannya stabil gitu kan seperti itu yang aku lihat jadi kamu enggak enggak perlu untuk khawatir gitu ya enggak enggak harus khawatir gitu uh, mengenai hal tersebut yang aku lihat kemudian kalau dari uh, kartu yang lain di disini Uh, kelihatan banget bahwa ada, kalau untuk Queen of Swords di sini pertimbangan ya. Jadi, di bagian background atau di bagian uh, kartu itu, bagian belakangnya itu kayak ada. Uh, kalau di the full itu ada gunung-gunung gitu kan? Uh, pohon ya, sebetulnya bayangan pohon terus. Kalau di Queen of Swords itu ada awan gitu kan, awan yang menyelimuti, terus kemudian kalau di justice malah makin atas gitu, malah makin ke atas ya di backgroundnya itu ada background warna merah gitu kan uh, background uh, sebetulnya lambang mungkin gitu ya, lambang uh, dari bentuk sebuah peraturan, seperti itu ya, makanya tadi kayak di, di, di dibilang mengenai uh, perencanaan gitu karena orangnya memang kerjanya di bagian seperti itu mungkin perencanaan uh, atau mungkin tahap-tahap awal gitu ya uh, arsitek atau mungkin juga bisa dibilang kayak uh, membuat desain bangunan gitu kan uh, terus kemudian juga membuat kerangka awal ya Uh, dalam berpikir terus kemudian juga dalam uh, gambar gitu ya kerangka-kerangka awal pokoknya bisa juga seperti itu ya kerangka bangunan bisa juga kan uh, seperti itu juga kalau dari sistem konstruksi ya kayak emang-emang uh, kaitannya ke arah sana sih yang aku lihat ya kaitannya ke arah konstruksi kemudian juga kaitannya ke arah hukum gitu ya uh, penegakan hukum bisa jadi seperti itu gitu kenapa karena uh, dia itu kerjanya di bidang bagian penegakan-penegakan gitu penegakan dan awal mula dari mungkin terciptanya sebuah perusahaan gitu kan uh, karena tahap-tahap perencanaan gitu kan perencana perencanaan satu tahun perencanaan uh, dua tahun tiga tahun ke depan lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan kayak gitu ya yang aku lihat uh, terus kemudian juga tahap perencanaan mungkin kayak tahap-tahap kalau dalam hal yang uh, lingkupnya OMKM gitu ya uh, berarti tahap-tahap mau mendirikan gitu, mau mendirikan dia ngebantu, terus kemudian juga kan ada kaitannya dengan hukum juga ya di situ kan, uh, kemudian juga surat edar ini, itu gitu kan yang ada kaitannya ke arah sana, OMKM itu pun uh, bisa jadi misalkan dari resep gitu ya resep masakan bisa jadi kayak uh, desain produk ya seperti itu kayak bikin-bikin uh, desain gitu kan supaya orang tertarik seperti itu yang aku lihat uh, atau inovasi-inovasi resep-resep baru gitu kan itu kerjaannya dia juga ya karena pedang itu bisa diibaratkan kayak eh uh, spatula gitu ya spatula gitu spatula mau masak gitu ya pedang pedang juga kan kayak ibaratnya sebagai pisau gitu kan untuk motong motong gitu kan ya bisa juga seperti itu dia pintar masak juga mungkin ya ciri-cirinya itu yang kelihatan di kartu dan dia cinta sama hewan juga terutama anjing di sini ya anjing kucing hewan-hewan uh, yang uh, mamalia gitu ya yang aku lihat kalau dari zodiaknya bisa jadi Pisces, kemudian juga Queen of Swords, ada kaitannya dengan Libra, ya. Di sini karena ada Justice juga, jadi Libra kuat banget, kemudian ada Aquarius dan ada Gemini, ya, satu lagi. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Oke, bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.